Habis sini, Bro? apa tadi oh, jangan kebakaran, kebakaran Tengok itu sudah Apa mas, listrik ya? Nanti hey. listrik masih hidup, masalah disitu nyalu yang Itu lah Kak Tanyo ha? aku, yang mau aku, kita Rumah itu ama selamat Eh, ya yang itu masih lama kan bisa dong bisa dong orang dan ular itu apa